Om nadom tiba om nadom tiba om nadom tiba marhaban ya om nadom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala wa haula wala quwwata illa billah Kaum muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah puji dan syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan kesehatan sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadhan yang kita cintai ini Alhamdulillah bulan Ramadhan yang penuh dengan barokah bulan Ramadhan yang penuh dengan rahmat bulan ramadhan yang penuh dengan maghfirah bulan ramadhan penuh dengan ampunan penuh dengan maghfirah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man soma ramadhana imanan wahtisaban wafiralahu mataqadda mamin zamlih barang siapa yang berpuasa di bulan ramadhan dengan penuh keimanan mengharap ridha Allah maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Allah mengampuni dosa kita yang berpuasa di bulan Ramadan. Sungguh kita menjadi orang yang beruntung. Akan tetapi ada sebagian manusia yang menjadi orang yang merugi ketika ia bertemu dengan bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Radhima an furujulin" Ramadan, sungguh celaka, sungguh merugi orang yang bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian Ramadan berakhir, Allah belum mengampuni dosa-dosanya. Na'udzubillah. Karena bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh mafiroh Allah buka kesempatan kita dengan kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, Allah akan mengampuni dosa kita yang telah lalu. Sungguh kita merugi ketika kita berakhir bulan Ramadan, dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ia berpuasa akan tetapi ia juga berdusta. Ia berpuasa akan tetapi ia juga menggunjing orang lain. Ia berpuasa akan tetapi ia ia suka menghina orang lain maka pahala puasanya akan menjadi sia-sia. Sebagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rubba saimin min syamhi ilal joo walatosh. Betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi ia tidak mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa taala kecuali hanya lapar dan haus saja. Sungguh ia termasuk orang yang merugi ia berpuasa akan tetapi ia tidak mendapatkan pahala dari Allah subhanahuwata'ala maka dari itu kita berpuasa kita meninggalkan maksiat kita melaksanakan puasa sambil juga kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahuwata'ala hal yang halal saja kita tinggalkan kita makan minum yang merupakan makanan yang halal bagi kita itu kita tinggalkan karena kita sedang berpuasa kepada Allah. Untuk Allah, kita berpuasa, kita tinggalkan yang halal, maka dari itu yang haram pun harus kita tinggalkan, sehingga insyaallah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama, kita perbaiki bulan Ramadan ini, kita terus melaksanakan amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Insyaallah kita akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi yang kata Rasulullah ketika berakhir bulan Ramadan maka ia dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah maka dari itu kita jaga baik-baik diri kita kita beramal kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga insya Allah pahala puasa kita amal ibadah kita di bulan Ramadan ini akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin mungkin cukup sekian yang ingin saya sampaikan lebih dan kurang saya mohon maaf pada Allah saya mohon ampun alam wa'allahu'alam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh